Anak Fir Anu Bismillah terkenal kekuatan Makanya saya rawat sih lah, coro verge, gue wajib ngocok bismillah, coro hukum tauhid. Karena tadi, kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warna nak ngombe, mesti segar kata mesti gising. Tadi no. Sire, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar biasa. Faham sih kalau maksudnya. Malahan bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing. Mulane, gue sebagai bismillah. Ani Bismillah dari ulama sih pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh mana nih Quran disimpen fatihah fatihah disimpen disimpaning Bismillah. Bismillah suruh pemot songolas tuh sampai nongitung kan. Aku mau ngalih pernah nongitung lah tetap pernah. Perkara nih yang mau cok kitab aku tadi. bismillahirrahmanirrahim pakai Bismillahirohmanirohim itu juble gitu. disimpen Songolasiku disimpaning pak. Songolas karak sih dulu disimpaning pak. Kabe ulama singkat baikku bi kana maka kana webi aku nuhma ya disebab kekuasaan yang sun allah karena maka nah yang ada menjadi ada wabi yagu numaya dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada jadi anak putu neruken yosihi ya dalam skenario ne oboh bambai ruken sing istipilah itu yoi ya dalam skenario tuh dibika karena maka karena wabi yagu numaya pilahe itu yoi ya dalam skenario tuh dibika karena maka karena wabi yagu numaya lari kulo suwon bepas mangan pas tuh Nak laliyo di balai ini tengah Jadi Rasulullah biskilahi awal wa Wah akhirnya jadi salih tengah-tengah mangan Nah giring tengah-tengah jima Tengah-tengah nopolas bogaising Ikut mojo Ini penting Karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi Sebenarnya setan ini Ya seperti kita kan biasa Joni wong Ratu I2 Yura Iswa Yom wong Narawangan Yolos suwuk Mosok Abil mangan dungo Kita kan sudah Dengan entengnya ngomong gitu Mosok wong mangan dungo Joni kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jaringan malaikat tanpa makan bisa hidup lalu kalau ada protes tapi kan menusul ke situ malaikat nih allah dalam mata Tuhan dalam pandangan Tuhan malaikat tidak ya berkutik, malaikat itu siapa? makhluk kan bisanya gitu juga karena kekuasaan menusul bisanya gini juga karena kekuasaan, oh, ada, ada bedanya mana malaikat yo wiridan dan ya Bismillah kita aja nabung Bismillah itu disebut Bismillahuhu tetapi rohim. Nah kita mau coba Bismillah harus juara. Mau toko mangan harus mulai rukun barang mangan harus kita jawab gitu. Wah ini cocok sih mondar-mandir. Boyku langgananku warung ini cocok nambah masaknya. Iya cocok menara bayar. tambah cocok menara? kalau dek kancane lomba tapi rada elek cangkeme kerja jajanane tak enak-enak yo nyerap bayar ngono kok cangkeme elek meneh mulai saiki jogepan gak maca bismillah ora bismillah ngono nyimpen bika ana makana wa biya guru makane fir'aun wandi jaduke ngono mergo nulis bismillah fir'aun meleteh ngono mergo duwi jajanan opo bismillah yo fir'aun sing paling terkenang Kau dene ngerti kekuatan hidupnya u pengira. Pengira firman u akhirnya iman sudah jadi iman erati tombak bom. dene ngerti kekuatan EQ ngerti. Iya cara ini secara cara ini gampang pakai mau menusoi kuis kadung tiga pengiraan. Yes ini, yaiku keresanya. Danak malaikat rosak malaikat biwa oke ke manusia menusoi neng seganyu kok urep mati. iwak neng darat kok urep. Opo, Iwa, Ison nontonovisi ke nani darat mati yo raiyoso ngerti ngerti nden nani banyu, rep nani darat mati ndak ke walian nani banyu mati orang sampai malaikat beda dalam be lah yo, ya. podo rano yo Iwa, Iwa ngalamin ngono yo raro, kue ngalami ngene ki, yo raro si ngerti ngerti, berhubung terus tuh karena manusia bernafas dengan insan ngene ngene na -nang. Iwa, manusia bernafas be paru-paru, na iwak be insan, nah, sehingga ye paru-paru yo, soopo sehingga be insan, besopo mana-mana ngomong-ngomong terang-ngomong ya soalnya terang-ngomong nak jadi tidak cara ngomong-ngomong usul ke apa ya semuanya itu pengiran tapi zaman saya ini muni menimu-menimu pengiran uh, jadi ke ilmiah ilmiah semuanya karena dengan paru-paru ini -paru, apa tuh kok yang bener lah ilmiah yang goblok ilmiah lah ini yang goblok kok dokter yang bener kiai desa ayo apa tuh sabar-sabar soalnya zaman akhir itu, kalau coro pantas itu tak ketauan natenan keramat tapi buang nggak nuruti nafsu. yang perkara nih nggak tenang, jadi iling-iling terus kulo suun tak iman coro Quran kan iling-iling awalano po maro, iling-iling anshah awalamayu. jadi yang kerono buang kan ikan ceritane, tiang kafir tekok neng kancing Nabi beto balung sing sudah membiru terus di remes-remes, terus di sawroh wajah Nabi mat. Mosok wes dadi balung koyok gini. Nang <tukang> menah iku ora akal-akalan memet. Iku ora akal. Faham ya? Faidahu wa khosimum mubin. Jadi manusia ku tukang koropat. Pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manungsa menah. Kanjine nabi dielingno pengiran kon terangno niku matematika. Nak Allah iku gak nggawe sing sepadane awali salat dihalak kesama waktu walar ala ayah bukan nobo langit bumi ngunuk detail ngunuk gede ini tiru membalik nongmati raiso terus konmunibala kita jawab saja ayah kita bilang Masa, ini, ini, ilmu, yang ternyum, mati Orang macam dia, sing eno, sing biasa weritan, mau nak mau wocoping sami ini, gue reski jembar. Wocoping sami ini tolak, santai Tolak banyak. Jadi sing gedeng darah nipit ah, sing mojo jebule boleh mau tolak banyak. Akhirnya Wangalem gak tuh sekolah tersingkir kan? Gak tuh, gak fan kan? Untuk ngono bingung-bingung kok sampean ngaji gini gitu. Lumayan gue kegiatan rangno. Jadi ini gue ya santai. Muat, wong nongong itu. Mau naik wiridan Yasin bin Batam bulas iji gue semat suruh Denan Ruamat Denan jadi musim Yasin biru Batam bulas iji Mau ikutukalah keramat gue musim musim Keroti gonjong wiridan Yasin Batam bulas iji Hari terakhir ini berapa tahun nih mojok ikut Nih langsung lawangi kebuka isom melangkut ke wali songo Visaatin wahita saat itu juga Keramatan bisa isu kan Iya baru kayak wiridan ya sudah Waduh sering tantang, aku aku tak. <laughs> <laughs> Mereka, aku kurang ngajar Aku Quran patang terus jadi dua. Ya sempat pede, nah, Mikir ini, saya, saya. Ketawa, kalah aku, aku, <laughs> Wadal, saya tak tenan, turun ra kanggo Andaikan Surajah Sin menjelma, dia menjelma tetes isortis diskusi, mesti mihakulola. Ini apa tak omong ini Yasin jeningan Kang Gojaniku T3. Kakek gulo T3, ilmu terus semua senang pengairan. Aku pun terkubur mesti ngotot golo, keyakinan loh. Kalau ada golo, golo itu ya, ada teteh. Kalau golo Singson Rango, Anus Aha, awalamar. Jadi uangnya koneling, awalano koma. Iya, yeah, munang ada Kau bolak-balik kau leleng rango na saman rai soti trango api-api anita tak terangno ya Ye lele an kulong terangno ngaji tung budik-budik lo boten boten ngiling ngiling Uang nak roh pupu ne wong wedok to roh susune ku syahwat Oke okay, misalnya ke sapa tapi nak wong aling kates keluang ngerti yo ya, sesuai awalamar roe Misalnya roh ken ba epikikasan roh pupu ne wong afrika Utuh sasusune ke to ke syahwat to ora Ke syahwat mar ko awalamar roh roh ken tipis Kesini organ-organisarapi, kurang isu sahabat bingung Afrika. Saya kira, sahabatnya krono roso suopo, krono awalamar roh. Krono awalamar roh, putih nih, padahal ada kaita. Jeninggong lanang roso suining sahabat saya kira, wong Afrika. Sahabat orang kena, sahabat lupa, parah perasa kena. Tampu asalnya, takok wong kelainar, putih sahabat, putih sahabat, putih sahabat, putih sahabat, putih sahabat, putih sahabat, Tapi orang Afrika, nyatani kalau sering loh neng TV, miss Afrika diperkosa. Cari ujung uang, mana tiga enakku ira dulu nganti diperkosa. Margot desainnya awal, marro. Ya berarti itu juga masalah, bidik. Yang itu kalau aku mau nyontok Nobulaga, tak ewong, ewong didesan atau tak ewong, cici Tapi coro bidik, ikut bisa, menarik. Di ya, manjat awal, marrois bidik, bidik, bidik, ewong ikut malah ini cari uang alim, takiku mampu tahu orang, yo kare awalamaroiru geng atau kau nobita yo, yo sebut tapi cari manusia, mampu, tapi kau emang daging pitet, cara pitet jahat, kanibal, uang nggak mangan pitet, tapi cara kue, enggak, lemer kau awalamaroir